Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Indonesia Kamera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 lensa yang ada di kameranya dan yang ada di lensanya. Oke, setelah terbuka seperti ini. Langkah yang kedua adalah, silakan kalian pasang lensanya sesuai dengan warna merah titik-titik warna merah yang ada di kameranya ini. Kalian paskan dengan yang ada di lensanya. terpasang seperti ini kalian putar ke kanan kalian putar ke kanan sampai bunyi klik Oke sama bunyi klik seperti ini Oke selesai Oke terima kasih telah menonton video di channel Indonesia kamera tonton video-video yang selanjutnya Oke see you bye bye